Kabar nih, semoga semua sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita mau ajak ngobrol beberapa umat terkait dengan kebijakan misa yang ada di paroki Tangerang. Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita wawancara beberapa umat. itu berarti membuat kita semakin percaya bahwa protokol kesehatan sudah berjalan dengan baik dan gereja juga sudah mempercayai umat bahwa umat sudah bisa menjaga dirinya Betul. jadi ya saya rasa itu suatu kemajuan yang sangat signifikan ya jadi terbuka bagi orang kadang kita kan kalau bela rasa ada itunya ada batas, batasnya jatahnya nah ya, batas, batas, batas. kalau di sini ya kita kan jadi nggak rumit lagi bisa langsung datang ke gereja langsung Uh, ini langkah yang gak pakai penyakit ini sangat bagus sekali ya, mungkin uh, kan, bagi yang umat yang gak punya HP itu sangat bagus sekali ya untuk biar gak ribet juga kan. Biasanya kalau pakai penyakit rasa kan uh, lamanya itu orang itu misalnya itu males nunggu itu pas saat konfirmasi dan ngantrinya begitu sih. Uh, sebenarnya uh, harusnya ini menjadi langkah yang baik ya dari gereja dan semoga responnya positif buat umat karena kalau selama tadi sebenarnya sudah sudah lebih lebih, lebih mudah ya umat nggak, nggak harus perlu cekin lagi Jadi uh, cuma tinggal cekin dulu, peduliin peduli dulu aja kan gitu Dan itu harusnya bisa jadi uh, motivasi juga buat umat Ataupun kayak rasa kembali lagi nih ke gereja gitu buat umat Harusnya tuh bisa oke, okay. cuman mungkin karena ini belum belum semua tahu ya Tadi nggak terlalu rame nih untuk di minggu ini gitu Jadi harapannya mungkin nanti kalau udah, udah semua tahu bisa lebih ramai lagi dari kita. Saya sih lebih bagus ya artinya juga umat lain ketika yang di luar paroki Tangerang itu bisa hadir ke sini ikut perayakan Ekaristi bersama. Mungkin kebijakan pakai masker sudah baik. Mungkin ya, ada sedikit yang ketat ya terutama untuk tempat duduk ya karena kemarin kebetulan saya juga menyampaikan dari pasukan dari lingkungan saya tempat duduk ini sangat apa ya, uh, sulit sekali ya. Harus dipilihin, misalkan ada yang nggak suka di depan, ada yang suka di belakang. Jadi itu sangat bagus sekali. Yang penting, asalkan itu tertib aja dan terisi saja sih. Seperti itu, oh maksudnya supaya bisa bebas, bebas itu. Iya, yang diatur betul, ini. seperti saat Hantar kayak gini ya. Iya, uh, saya rasa bagus ya karena... Uh, sebenarnya dengan ada bela rasa dengan ada pendaftaran untuk masuk ke gereja itu juga melindungi juga dari umat dan melindungi juga uh, pastor yang bekerja di sini. Karena kita tahu sendiri kan jumlah pastor itu sangat terbatas ya kan. Kalau misalnya kita juga berharap jangan sampai umat-umat yang mungkin kita nggak tahu apakah dia dalam keadaan sehat atau tidak sehat itu akhirnya akan mempengaruhi kesehatan promo juga. Jadi saya pikir Memang penting untuk ya waktu sebelum se apa, waktu pandemi masa pandemi itu untuk supaya kita terkontrol gitu ya. Jadi ya untuk petugas di gereja jangan sampai juga sakit terlalu rok apalagi ya, paling penting sebenarnya melindungi romo sih menurut saya karena itu jumlah romo kita sudah terbatas ya kan apalagi banyak pandemi sebelum ini juga banyak yang ya yang akhirnya romo-romo juga banyak yang sakit dan dipanggil apa maksudnya saya itu ya bagus selama ini peraturan dibuat untuk menjaga mereka dan menjaga umatnya juga. Selama ini sebenarnya cukup sudah cukup bagus karena kan bagaimanapun kita sebagai warga negara yang baik ya kita mengikuti uh, himbauan ataupun arahan dari pemerintah terkait dengan protokol kesehatan seperti itu. Jadi dan selama ini udah cukup baik banget, semua udah ada uh, disusun dengan baik gitu. Tapi memang karena memang sekarang sudah ada kebijakan seperti ini kita juga mengikuti dan harapannya umat juga bisa memberikan respon yang positif. ya memang itu semua bertahap ya, jadi berproses, jadi artinya memang perlu ada sesuatu pembaruan untuk yang saat ini memang sudah tidak pakai bela rasa ya. lagi itu sudah sudah cukup bagus gitu. Okay. ya. Bisa kembali seperti sebelum pandemi? Iya harapan terkhususnya sih yang pasti ya umat semakin banyak yang hadir ke gereja ya Dengan juga tidak pakai bela rasa lagi hanya dengan peduli lindungi Itu sudah cukup membantu umat yang lain Jadi buat uh, buat umat-umat semua yang ada di parokia SMPB gitu uh, Harapannya ini bawa dari teman-teman yang sudah sering bertugas gitu Bisa yuk kembali ke gereja gitu Karena gereja kita sudah aman, sudah ya dalam nama Tuhan Yesus ya aman gitu Jadi kita bisa kembali uh, bertemu lagi kita gitu, tetap dengan menjaga protokol. Kita semakin bisa seperti dulu lagi harapannya ya lebih baik. Jadi ke, ke, uh, semangat untuk datang ke gereja tuh seperti dulu lagi gitu. Jadi kita wah uh, tanpa harus ada batasan yang aduh kapal daftar bela rasa lagi ya segala macam. Jadi ya kegiatan-kegiatan apalagi ya yang kita rindukan adalah misalnya kegiatan Natalannya, acara-acaranya, ya, ya pasca kan dulu atau misalnya acara tuguran atau misalnya hari biasa aja, yang saya rasain saya, saya kangen adalah misal pulang kerja atau misalnya kita makan siang, mampir ke sini untuk bisa berdoa rosario di apa berdoa di Bunda Maria, Maria ya kan, jadi kita rasanya tuh kayak seperti itu rasanya kita rindu banget seperti itu kebebasan untuk berdoa kebebasan untuk refleksi di gereja itu penting karena gereja itu ya tempat yang paling menurut saya tempat yang paling nyaman untuk supaya kita kembali mengingat lagi sama Tuhan kita. Nah itu tadi beberapa tanggapan umat Tangerang terkait dengan kebijakan misa di Paroki Tangerang saat ini. Kalau menurut kamu gimana?